serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengolah perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya ada kabar terbaru soal tempat acara lamaran Lesi dan Rizky Bilar Kita lihat para sahabat ya tentunya malam hari ini Pemasangan tenda dan tentunya persiapan dekorasi yang tentunya semakin kita nggak sabar menantikan besok persahabat ya Persiapan sudah disiapkan oleh Lesti dan Rizky Bilar Luar biasa persahabat ya melihat begini tentunya makin nggak sabar kita menunggu kejutan bahagia yang akan diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar ini lokasinya tepatnya di gedung putih persahabatiah ya, doakan yang terbaik saja mudah-mudahan acara nanti besok dilancarkan dan disuksesan amin ya robbal alamin dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari akun instagram Ella Wahyuningsih mengatakan, "Gercep Yamin, untung dah follow Gedung Putih pas nikahan margin. Wow, luar biasa! Persahabat, ya, ada komentar lain dari akun Ella Jizi yang berkomentar, 'Semoga dilancarkan, Amin.' Persahabat, ya, doa selalu diberikan, tentunya doa terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini ada kabar spesial banget, tentunya dari teman dekatnya, Dede Lesti Kejora." yakni Rani Da3 persahabat ya ketika live Instagram tentunya menyampaikan bahwa Rani ke Bandung tentunya sudah disiapkan semuanya oleh Dedek Lesi Kejora dari tentunya tidur di hotel sampai baju seragam tentunya sudah dipersiapkan semuanya persahabat ya luar biasa Memang suatu kebanggaan buat kita semua para fans. dari si kejora tentunya memberikan suatu inspirasi juga buat kita semua para fans ya. Luar biasa. The best. Kita semakin bangga menggunakan Lesti. Amin. Tentunya selalu diberikan keberkahan bersahabat ya. postingan tersebut telah di kembali oleh akun Instagram Lari Indonesia 2020. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Hotel sudah disiapin dan yang lain-lain. Miut juga udah siapin garasi untuk tidur Wow <tik> Cute banget sahabat. Ya doakan saling terbaik Mudah-mudahan Tentunya malam hari ini kita mendapatkan Cidukan vitamin manja langsung dari Dede Elasti dan Rizky Bilar Mungkin ini dulu informasi Di malam hari ini persahabat Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh